Mau tanya, bagaimana sepuluh kabar diam pagi ini? nona eh, minta suta riba, sepuluh surat yang saya kirim, air mata, persudah Kita sudah jauh, Weh... seneng salah, seneng sayangnya lah. Kata tempuh cinta dolo-dolo -do di jalan masuk waktu, seneng sa, seneng sama langis Uh oh, my Sẽ Tak sampai di sini lagi, oh nah, biar kita tanggung sendiri. Uh. salah senusai nyala, katamu cinta dolo-dolo di jalan masuk.